What's up, school fans? Welcome back to Timeout. I don't care. He's old. <laughs> um, you know what I mean? That's. I was waiting for that. I was expecting him to do that. Game four, game five. He wanted to say something when I got my fourth foul. Um, Shouldn't been saying that earlier on. Um, but you know. I poke bears. I don't respect no one until they come. And give me 40. Dylan Brooks. Dylan Brooks nih emang suka nih memancing-mancing ya. Dan juga memancing gue untuk bikin konten hari ini. Bagaimana gue Parilla Dan selamat datang kelas tamat hari ini. Dylan Brooks udah nyenggul Lebrano. Dikatain tua hari ini sama Dylan Brooks. Emang dia udah tua tapi ya. Tapi hari ini Memphis berhasil menyamakan skor jadi 1-1. Setelah mereka mengalahkan Los Angeles Lakers di game kedua tadi. Apakah... Lalu cepat Untuk di Brooks Nyengot Lebron wow, Apakah akan panas Lebron Abis katain tua <laughs> Itu semua kita akan bahas Di kelas timeout hari ini Dan kemarin Chris Paul wow, Chris Paul yang Berhasil mengakhiri Curse-nya dia Melawan Scott Foster Di NBA Playoff Dan dibuk man, Oh my God man. He lit up my Clippers though, Yesterday Dan itulah Dua topik pertama kita Untuk kelas timeout hari ini And once again guys Thank you so much For your amazing Amazing support Thank you so much Sudah selalu setia Untuk menonton timeout Please yang sedang pulang kampung Ataupun juga lagi liburan Please hati-hati di jalan Dan juga semoga selama sampai di tempat tujuan, dan semoga pasti perjalanan, wow, nontonnya time out dong, dan juga yang pasti, semoga maraton channel ini, mungkin untuk bantu viewsnya, biar makin banyak yang nonton, amin, tapi once again, Please enjoy your holiday. Gila katanya Jakarta udah sepi banget ya. Woo, cannot wait to go back to Jakarta. Dan ya, yeah, please enjoy your time with your loved one, with your family. Dan semoga semuanya pada senang-senang saat liburan ini. Dan once again, please hati-hati di jalan. And once again, jangan lupa untuk kasih like, ya guys. Tekan dulu tombol like saya, biar gue semakin semakin untuk bikin time out-nya. Dan juga semakin konsisten ke depannya. Amin. So, kalau gitu, time out, geng. Thank you so much for your amazing support. And now, let's start our class. No surprise. Pelatisan, <laughs> Kemento Kings Mike Brown Akhirnya terpilih Sebagai coach of the year Di NBA season ini Unanimous Gila semuanya ngevote dia Sebagai first place Ini pertama kalinya Dalam sejarah NBA Terjadi Dia pun juga Ngalain Joe Mazzulla Dan juga pelatihnya OGC Tandri Yaitu Mike Diagnol Gue selalu gak pernah tau Untuk pernah secara Nama belakangnya dia Gimana Mohon maaf Jadinya kok gue salah Tapi yang pasti Ini kedua kalinya Dia berhasil menangkan Coach of the year Dulu sama LeBron Tahun 2009 Ini gue gak salah Di Cleveland Cavaliers Itu rekornya 66-16 jadi ini kedua kalinya dia memenangkan awards ini uh, tapi Mike Brown benar instant legend sih di Sacktown man. gila tahun pertamanya megang Sacramento Kings langsung bisa mematahkan rekor yang mungkin paling terjelek kali di dunia olahraga dimana dia berhasil mematahkan rekor gak masuk playoff selama 16 season itu di tahun pertamanya guys dan ini ah, bawa tim muda loh dan itu kenapa menurut gue uh, dia layak banget jadi coach of the year siapa yang nyangka men kalau Sacramento Kings belum season ini uh, bisa selesai di posisi ketiga dengan rekor 48-34 Dan offense number one In the NBA Dan ini kita nggak boleh lupa timnya masih tergolong muda banget sih um, Dia juga fun fact dikit Dia kayak ketularan juga dengan jiwa muda pemain-pemainnya Dia mengalah dia pakai Vans loh Pakai sepatu Vans Satu season ini sih Itu menurut gue makin keren aja pelatih ini Dan Ya, menurut gue sekarang ini mereka juga lagi up 2-0 lawan, uh, lawan Golden State Warriors, the defending champion. Uh, gue rasa ya, sekarang itu dia udah layak, dibikinin patung langsung di depannya, Golden One Center. Kok perlu patungnya, ataupun Solis, kok perlu bim nanti, kalau mereka udah bisa ngalahin Warriors, bimnya itu mukanya dia aja, <laughs> mukanya Mike Brown sih. Uh, ya, yeah, menurut gue, Mike Brown bener layak banget sih untuk bisa menerangin award ini. Uh, Daph Nation besok tegang sih. Daph Nation tegang, nih, karena kalian main ini kan, kalau si Draymond Green itu disuspend untuk game ketiga nanti dan ini pertama kalinya di eranya Steve mereka down zero Cuh. Gangsi, gue sih masih berharap besok Daphnesi bisa menang ya <laughs> Semoga Steph Curry besok 40 poin uh, Tapi besok, uh, sorry kok besok Tapi kemarin ini, Darren Fox juga memenangkan uh, The First Clutch of the Year Award Ini juga cukup obvious Karena dia the number one scorer saat lagi clutch Dan lo bisa lihat lah Selama playoff ini di kuarter keempat Dia juga gila men Selalu datang di momen yang tepat di kuarter keempat Untuk Sacramento Kings Darren um, Fox 52,9% Di season di saat clutch Dan dia juga mencetak 194 clutch point itu most since lebron di tahun 2018. Um, ya ini adalah pemain yang besok Warriors harus jaga sih GP itu harus tempel sih, dari ujung ke ujung sih. Apalagi kalau di kuarter keempat di ke Jangan kasih ruangan sama, uh, sama sekali untuk si The Evans Fox besoknya Tapi besok uh, interesting game sih Dan all the pressure gotta be on Golden State Warriors Untuk bisa memenangkan game ketiga Oke okay, Milwaukee Bucks hari ini gak kasih ampun Miami Heat uh, Gak ada Janis Tapi Milwaukee masih bisa dominan banget Dan juga mencetak 138 poin Gila sih Mereka menang 138 Tiga, uh, 22 atas Miami Heat. Sekarang seriusnya seri jadi satu-satu. Ini the most points allowed by My, uh, by Miami Heat. Sepanjang sejarah playoff yang mereka. Um, dari pas shoot around juga, Yanis itu masih mikir pengen main katanya. Tapi Drew Holiday bilang, gak usah main bro. Tenang aja, we got you. Dan itu dibuktikan lewat shooter-shooternya Milwaukee Bucks hari ini yang gak ada obat. Jadi mereka nyetak 25 dari 49 tripoin yang mereka. Ini sama dengan rekor untuk single game di NBA playoff eh uh, Bucks pun juga ada enam pemain yang bisa mencetak lebih dari 15 poin yang pun juga tight hal untuk rekor uh, di playoff. Tapi mereka hari ini di lead oleh Brook Lopez yang mencetak 25 poin dan juga Drew Holiday yang mencetak 24 poin. Uh, tapi tadi Miami langsung bubarnya di quarter 2 sih. Quarter 2 mereka kena 24-2 run tadi dari Milwaukee Bucks itu berkat pemain-pemain bench yang Milwaukee Bucks seperti Pat Connaughton. gelap Pat Connaughton ini sangat dibutuhkan sekali perannya sama Milwaukee Bucks. Di hari ini enam kali tripon poin shot dan mencetak 22 poin. Untuk fansnya Bucks, ini pasti happy banget karena... Um, bisa lihat Pat goes off dan juga semoga bisa menaikkan uh, Confident levelnya dia Ini akan penting banget untuk jadi sparks-nya dari bench-nya Milwaukee Bucks Tadi kasih quality minute banget sih, dari hustle Dari making the right place, making a shot Jadi Pat, karena hari ini adalah bintangnya juga untuk Milwaukee Bucks And Of course, kita gak boleh lupa dengan Joe Ingles Joe Ingles juga making a rain dengan lima kali 3 point hari ini uh, Dia pun juga sukses dengan 17 poin Ingles juga played really well di game kali ini dan ini kenapa mereka menyatakan Joe Ingles ya untuk bisa memberikan dampak positif di NBA playoff, But, gue gak yakin kalau Bucks bisa maintain shootingnya seperti ini. Uh, tapi kalau gue bilang sih mereka harus main kayak tadi awal-awal ya. Mereka memanfaatkan advantage-nya mereka yaitu besar ataupun juga size-nya mereka. Uh, jadi mereka tadi feed the ball to Brook Lopez dan that's what they need to do in game 3 sih. Karena 3 point untuk bisa 25 kali lagi agak susah sih untuk diulang ya. Dan yeah, Miami Heat just too small menurut gue. Dan yeah, Milwaukee Bucks kayaknya jago ya. Coach but itu jago banget sih untuk untuk adjustment sih, jadi gue yakin di game ketiga nanti, I think Milwaukee Bucks will be fine again. And welcome. To the playoff uh, Bubble Murray wah gila Bubble Murray hari ini jago banget sih Jamal Murray was unstoppable the hari ini dengan 40 poin uh, Dan Nuggets pun hari ini menggagalkan comeback dari Minnesota Timberwolves. mereka menang 122-113 dan mereka sekarang lead 2-0 dan dalam sejarah Mike Malone ngeliatin Nuggets ini katanya belum pernah loh ini pertama kali terjadi mereka bisa up 2-0 dalam sebuah series dan ini juga pertama kalinya katanya Jamal Murray itu berhasil menyatak di atas 30 poin saat lagi playoff di ball arena. So that's interesting sih. <laughs> interesting uh, facts. Um, dulu dia di playoff itu dua kalinya tak 50 poin, tapi dua kalinya itu terjadi di NBA bubble. Uh, total karena ini dia udah lima kali 40 poin di NBA Plus. That's an amazing achievement menurut gue. Uh, tadi di awal game kelihatannya Nuggets kayak bakal easy win lagi. Tapi ternyata di kuartal ketiga Minnesota found their shooting. Gila 81%-nya gue gak salah di kuartal ketiga. di wolf 40 poin dan mereka sempat unggul 3 poin. Tapi untungnya ada Michael Porter Jr. Di awal kuartal keempat yang brought back the energy, brought back the momentum. Uh, dia di awal kuartal keempat tuh uh, he had a personal 8-0 run lalu dia ada reverse layup dan setelah itu Denver Nuggets lead for good um. MPJ tadi mencetak 13 dari 16 poinnya di kuarter keempat, tapi setelah itu Jamal Murray took over man, Jamal Murray gilir aja sih semua yang jaga dia sih dari Anthony Edwards, lalu juga Rudy Gobert di depan mukanya ditembak 3 poin, and then Nikhil Alexander Walker sampai hampir kepleset. Gue gua nggak tahu tuh uh, dia kemana tadi si Nikhil Alexander Walker, but that was a pretty move though from Jamal Murray dan terakhir he got the switch uh, dijaga oleh Mike Conley lalu dikasih step back man, my God no chance to guard That shot though uh, That was the dagger Untuk put the game away Jamal akhirnya selesai Dengan 40 point tadi Tapi menurut gue Seru banget sih Untuk ngeliatin Battle Jamal Murray Dengan Anthony Edwards Ini sedikit mengingatkan kita Dengan battle nya Donovan Mitchum lawan Jamal Murray di bubble mungkin 3 tahun yang lalu so mirip-mirip lah uh, Man, Anthony Edwards juga gila sih masih 21 point and he was killing it today uh, against the Nuggets um, and man 41 point uh, tapi tadi sayangnya tadi terakhir-terakhir itu wasitnya menurut gue di kuarter 4 wasitnya agak ngaco sih dan membuat gamenya jadi kurang enak ditonton Eh uh, tapi yang masih belum bikin impact di seri ini adalah Cat. Man, I don't know what's going on with Carl Anthony Towns. Gua nggak tahu apakah memang defense Nuggets atau memang dia terganggu. Kadang ada Rudy Gobert di dalam paint area. <gulis> tapi masih Cat hari ini 12 poin, uh, 3 dari 12 field goal-nya dan ya, yeah, man. Aneh juga sih ngomongin kemenangan Nuggets tapi nggak ngomongin tentang Nikola Jokic. Nikola Jokic masih masih solid banget 27 poin, 9 rebounds, 9 assist. Cuma Emang kita gak ngomongin aja gila ya. Man, he was very quiet though. 27 points, very quiet. Hampir triple-double padahal di hari ini. Tapi, man, he was still big though for the Nuggets today. So, karena kita pindah ke Chris Paul. Yang akhirnya mematahkan curse-nya dia di playoff. Untuk melawan Scott Foster. Uh, Phoenix Suns kemarin. Bounce back. With a 123-109 win atas Clippers gue. Uh, Chris Paul mematakan 13 playoff game. Kalah saat diwasitin sama Scott Foster. Uh, Scott Foster main dicoba-coba sih. Coba-coba untuk Clippers sedikit deh, uh, banyak phantom call ini call kemarin ini uh, Creepers 31 free throw, sedangkan SANS cuma 14 free throw kemarin ini um. Clippers di bawah awal main mainnya cukup bagus apalagi Russell Westbrook di awal-awal nemboknya masuk terus. Eh uh, 13 poin sempat lead tapi setelah itu di book happen, bro. Di book happen cepet banget 13 poin itu lead, uh, di book itu sempat buzzer beater juga kalau nggak salah di half time untuk bisa menyamakan skor. Tapi setelah itu di babas abis <laughs> Clippers gue mid-range was uh, unstoppable my ini dan juga pinter banget lah uh, saat drop coverage dijaga sama si Clippers. Uh, mereka attack si Zubac, mereka attack si Eric Gordon Jelas Zubac kasihan sih Zubac kemarin sih di mamam -mam habis sama Phoenix Suns uh, Sama D-Book, sama KD, sama Chris Paul Sama Tori Craig. Ya, Tori Creek nembak mulu Masuk terus kemarin nih Gue gak tau Tori Craig ini kemasukan apa Dia bisa kemarin berapa nih Tori Craig nih Tori Craig itu 17 poin 5 dari 8 3 poinnya So he's making a big difference so far Jadi starter di Phoenix Suns uh, Tapi of course kemarin kita harus bahas di book sih Di book Uh, di ke keempat itu gua gak tahu kenapa si Tai Lu pakai empat guard, lalu senternya Kawhi Leonard itu disikat abis ditekan terus, di attack terus, dan debuk tuh pinter banget main. Dia mid-range terus, abis mid-range masuk dua kali, ingat gua lalu dia 3 point, nah, ini ada three point was the dagger untuk bisa ngalahin si uh, Clippers kemarin ini. Tapi menurut gue sih Clippers main kalahnya karena salah strategi, dan juga tapi pinternya Sun si pinternya Sun untuk membaca defense-nya si Clippers juga. Um, I'm just waiting for Rocco sih, Rocco gue gak tau Robert Covington kenapa gak main sih aneh banget karena bottom main 3 lagi busuk 0 dari 4 we need bottom to hit 3 poin shot juga uh, Eric Gordon menitnya harus dikurangin <laughs> menurut gue um, Udah gitu main di kuarter keempat, kok gue liat Russell Westbrook tuh males banget defense-nya. Males banget, dia jogging doang sih menurut gue di kuarter keempat kemarin. Dan gampang banget dilewatin sama D-Book sih. Tapi, Abang D-Book men, Abang D-Book ngeri sih menurut gue kemarin main galak banget. Abang D-Book 38 poin, 14 dari 22 field goal-nya dan 9 asis. That is huge though untuk Abang D-Book. Dan gue penasaran sih apakah dia bisa carry ini atau enggak nanti on the road uh, di LA besok ini. Tapi, Uh, book, man, that was just an amazing, dan juga special performance sih dari dia. Uh, of course, masih ada Chris Paul, juga main, menurut gue oke, okay, 16 poin. Uh, dia juga ada beberapa mid-range jump shot kemarin ini. Uh, Ethan, double-double, 14 poin, dan 13 assist. Uh, Kawhi, udah tried his best, untuk bisa membantu Clippers, tapi ya, susah lah kalau temennya nggak ada yang bantuin. Uh, kemarin, Kawhi, 31 poin, 8 rebound, 7 assist. Russell Westbrook, menurut gue mendingan focus defense fokus defense saya daripada offense, karena dia offense kemarin bagus, 28 poin. I know every game he will try to get 28 points Saya menurut gue, itu gak akan bisa bawa Clippers menang sih. ini kan gua dia mau bawa Clippers menang, dia fokus di defense kayak di game pertama kemarin ini. Ya, kemarin ada api-api dikit. di mana Russell Westbrook dan KD sempat ada exchange during a timeout. Tapi ya gitu aja sih. Gak lebih dari itu, karena setelah game baikkan lagi, setelah game ngobrol lagi ketemu. But Tyloo, now he has to be better with his rotation sih in the next game kalau nggak bahaya soalnya ini tim sebenernya bisa di si Phoenix Suns ini I think this team is beat the ball just harus pinter-pinter aja untuk mainin benchnya si benchnya juga harus make shots uh, kadang main benchnya Clippers agak bau so please play Robert Covington dan juga Play Terence Manmore sih untuk Clippers itu aja sih. Tapi kita pindah ke main utama kita hari ini. Memang Dylan Brooks uh, ngatain Dylan Brooks hari ini ngatain opal LeBron tua Ya mau udah tua ya. Opal LeBron tiga puluh delapan tahun. men. masih aja dikatain tua. Um, ya yeah, Memphis Grizzlies hari ini mengalahkan Los Angeles Lakers 103-93 di game kedua. We'll talk about the game first before kita membahas tentang si Dylan Brooks commentnya tentang LeBron. Uh, Lakers menurut gue mulai gamenya terlalu santai tanpa energi. menurut gue mungkin mereka agak nganggep enteng kena enggak ada Jammerant, uh, jadi mungkin itu adalah kesalahan terbesarnya Lakers hari ini dan ceritanya of course AD, man. ini mungkin adalah orang yang paling gak konsisten kali, atau superstar paling gak konsisten ya, di NBA AD tadi dibantai sama excuse me, dibantai sama Grizzlies, dia mulai dengan first halfnya satu dari 9 field goalnya, lalu kena sikut juga sama Desmond Bain hari ini, sampai pelipisnya robek, lalu juga Uh, kena block sama John koncer <laughs> Pas lagi mau nyoba gendang So uh, it was a very rough night Untuk AD uh, Walaupun gue tau AD masih make A big impact defensively, dia masih ada 5 block shot, tapi hari ini dia di outplayed abis-abisan sama Xavier Tillman. Gila, men. Xavier Tillman out of nowhere, tiba-tiba career high 22 poin dan juga 13 rebound hari ini. Eh, ini beberapa kali gak bisa men jaga Xavier Tillman. <laughs> Dikerjain abis dia hari ini. Uh, tapi pemainnya Lakers diem-diem baik ya. Eh. Gak ada yang berani keluarin statement kayak kemarin si Daisman, men. Gitu. Harusnya keluarin statement, dong no. It was uh, Xavier Tillman uh, best game ever let me see let's see if he can do it again <laughs> harusnya keluarin statement kayak gitu ya tapi enggak pemain Lakers diem-diem baik semua um, yeah. Selain itu, Jaren Jackson juga played really well. 18 points, 9 rebound. The newest defensive player of the year di NBA. Tapi gue, kok oh gue? Gue paling suka sih sama uh, Tyus Jones. 10 point 8 rebound, 6 assist. Dia tuh simple banget man Simple play, simple read. Tapi dia tuh tenang banget running the Memphis Grizzlies offense. Dia sih di tim lain sih udah pasti starter sih. Udah pasti starter. Dia hari ini pun juga cuma satu, satu turnover aja. Slide 80. Selain Eddie yang hancur. Eddie sih masih 13 poin. 8 ribuan. Menurut gue Eddie tuh dibutuhkan banget sih offense-nya. nggak hanya defense aja. Kalau Lakers ingin survive. Mereka ingin memenangkan series ini. Mereka butuh offense-nya Anthony Davis. Uh, selain Eddie yang hancur. Adalah D Angelo Russell. Oh my God. Dia sih sayur banget sih. I don't know where he is right now. Gila men. Dia 2 dari 11. Dan hanya 5 poin aja. Dan saya tidak nge -jinx. Saya tidak meng-jinx. Angelo Russell hanya nge-jinxnya. Mungkin Austin Rift aja. Austin Rift hari ini masih decent namanya. Tapi uh, D'Angelo Russell, man, he needs to show up, bro. If he wants to make some money, he wants earn like 30 million a year. Yeah, he needs to show up in the playoffs. Si, gak bisa sih mainnya sehancur ini. Uh, Vando, you have to stop pump faking bro, gotta stop pump faking harus langsung naik aja sih, just hajar aja langsung, karena hari ini dia juga banyak miss easy bas uh, basket padahal cuttingnya udah bagus sih Vendo, uh, yang hari ini masih lumayan menurut gue adalah Rui Hachimura masih backing up his first game juga, dimana hari ini di 20 point off the bench uh, untuk bisa membantu Lebron sedikit um, ya, yeah. gue masih nungguin kapan Lakers akan mainin Tristan Thompson sih <laughs> masih Tristan Thompson jadi pajangan doang di bench, udah ngesan Tristan Thompson loh padahal, tapi Hari ini menurut gue ya Lakers terlalu santai energinya tapi Memphis juga mereka kan juga butuh banget kemenangan mereka nggak mau obviously nggak mau down zero to going to LA but yeah man Dylan Brooks hari ini menyelesaikan game ya dengan three point terakhir. Kita tahu lah ya, hari ini uh, LeBron sama Dylan Brooks, ya dari kuartal ketiga lah, lo bisa lihat kalau Dylan Brooks itu udah mulai memancing LeBron, saat LeBron nge-point, dia tepuk tangan, siapa yang tepuk tangan kalau lawannya nyetak poin, Habis itu LeBron say, you are a fucking bomb. <laughs> Dan yang paling suka itu gue, Rui, si Rui itu cuma meramaikan aja, teriak-teriak sepanjang itu, itu ngakak banget, gue Rui mura ya obviously setelah itu si Dylan Brooks juga 3 point, lalu stare down Opa LeBron, ya banyak lah exchange di game kali ini Dan terakhir tadi sebenarnya uh, Dylan Brooks ada 3 point juga Dylan hari ini 12 poin uh, Di game ini Tapi tetap aja Dia embracing His villain role Menurut gue Kita butuh sih Orang kayak gini di NBA sih Biar seru Biar seru bahas NBA-nya Hari ini uh, And of course <laughs> dia kayaknya mau main faksi Laker Lakers aja sih sama Lebron sih dengan bilang ya si Lebron yeah, you know I don't care about him, he's old, he's 40 years old harus bisa nyetak 40 poin dulu baru gue bisa respect dia so this is kind of disrespectful comment juga dari si Dylan Brooks tapi Ya inilah serunya sih menurut gue sih, dan gue penasaran sih setelah disenggol kayak gini apakah Lebron akan bisa 40 poin atau enggak nih, <guruh> karena uh, gue nungguin malah sih kalau kalian apakah Lebron akan 40 poin di series ini atau tidak kami bisa tulisnya di comment section di bawah, but gue I'm praying please Lebron drop 40 on this motherfucker's head bro, please I'm begging you right now Lebron, Uh, biar gue bisa ngatain kalungnya, biar bisa ngatain kalungnya si uh, Dylan Brooks. Karena kalian lihat ya, kalungnya tulisannya DB kan, uh, initialnya kan. Kalau LeBron udah 40 poin, lalu ntar si Lakers yang lolos ke next round, di timeout gue bisa ngomong, that DB stands for a dumb bitch. <laughs> Cannot wait for that though. Tapi mukanya dan attitude-nya si Dylan Brooks sih cocok banget ya. Cocok banget untuk di, uh, jadi penjahat sih. Menurut gue cocok banget, dan gayanya dia, the way he dress, just everything. Itu benar branding-annya, branding-annya cocok, branding-annya cocok banget asli Tapi, eh, this is what makes the playoff fun menurut gue untuk kita seru-seruan juga bahas So, ya yeah, man, cannot wait sih untuk lihat nanti hasil akhirnya antara Memphis dan Lakers gimana Eh, kalau kalian punya prediksi kalian juga tulis aja di comment section di bawah So, that is... Our class today, karena kita pindah ke prediction, kemarin ini kita pilih Boston ya. Berarti itu ya Boston ngebantai lagi Atlanta Hawks, besok sebenernya pengen pilih Warriors. Cuma gue gak tau kenapa, gue agak kurang yakin sama Warriors besok bisa ngebantai Kings ya. Gue takut-takut juga, gue takut-takut kalau dynasty-nya Warriors udah berakhir. Jadi gue besok pilih Philly aja deh. Philadelphia minus 5 lawan brooklyn ya. kayaknya besok pembantaian ya sih Brooklyn nih. So, good luck everybody. Dan ya untuk play of the day, Uh, Gue akan pilih, of course, Jamal Bubble Murray today dengan 40 poin 6 kali 3 poin shot and a nice step back Di depannya uh, Mike Conley Untuk membawa Nuggets menang atas uh, Timberwolf di game kedua hari ini And that is why he is our player of the day So timeout, geng. Itu dulu untuk timeoutnya Hopefully you guys enjoy today's class Kita seru-seruan aja di sini uh, No hard feelings <laughs> with anybody uh, Jangan lupa seperti biasa, guys, untuk kasih like Kasih komen bagi yang belum tekan tombol bell Please tekan tombol bell-nya, guys uh, Biar kalian gak ketinggalan kalau ada Timeout yang baru karena kan gue suka uploadnya malam-malam kadang-kadang jadi kalian butuh notifikasi tersebut dan kalau kalian ingin support channel ini juga kalian bisa memberikan super thanks uh, ada juga tombolnya di bawah uh, itu bisa ditekan juga untuk memberikan donasi agar gue, gue semakin semangat untuk bikin Timeoutnya so once again thank you guys for watching and I will see you guys again very soon peace out everybody.